besok jalan ini, <tus kelihatan> <tus kelihatan> open PO open PO until hai enak ya kalau bisa di dom gini, berduaan romantis pada kenyataannya ini dia perusahaan suasana are going to kampi Yeah. Hey, this place is awesome. Selamat pagi Ini hey. hmm. eh, Lagi pada kelaparan Jadi ini udah uh, Pagi hari ini jam 6 Hari kedua lah ya kan Kemarin kita check in Kita mau ngapain aja hari ini Seru sih katanya Terus nanti juga Monica mau ikutan makan um, apa? Cooking, uh, class. cooking class makanan khas Bali tepatnya lagi khas Tabanan karena mau bikin dari daun apalah gitu nanti kita lihat tapi asli going back to nature gitu ya apalagi setelah sekian lama masa pandemi ini pengalaman yang enak banget denger alam tenang Ya mungkin harus kita terus jaga lah biar alam yang jagain kita juga mungkin Nah hari ini di Bali Jungle Camping agendanya kita udah habis harapan Nanti si Monika sama Kiki mau bantu masak buat makan siang tapi mereka juga selain masak, mau ikut ngambil bahan-bahannya ada di bawah sana atau sampai dekat sungai, dan ada di kebun yang alami ini mau lihat kayak apa, kayak gini sekarang kita mau cooking kelas dulu, terus sekarang kita mau ngambil bahan-bahan yang mau dimasak yuk, pakai pisau sama keranjang iya beneran merangnya kita potong, so, langsung bebas. Ah. <sukur> sudah, sudah, cukup. cukup sudah dong ke apa bahannya hari okay. ya. kita yeah, masak yeah. kita hari makannya bunga sama daun. <laughs> coffee tree coffee ini ini isi those beans this is the coffee bean oh. yeah. okay. nanti dari situ di roast okay. di itu this oh. is the coffee yeah. tree setelah ngambil daun kita sekarang mau masak namanya entil? emang dimasak dimasak kok oh, Oke, oh, dimasak, makanya cuma bungkus sekarang di bung, eh, sekarang bungkus doang, kita itu di dipakai masak, kita cuma bungkus-bungkus bungkus nasi di atas daun apa tadi? <tun> <tun> kali, ini, kali <tun> gini, kali <tun> gini jadi Siapin daunnya, dibersihin, baru kita masukin beras yang udah dicuci. Dua sendok makan, jus. jus dibikin bentuknya kotak, terus diliputnya kayak lipat lemper. Nah, cara ngikatnya jadi yang udah udah jadi diliput dia ya, akan tumpah. <laughs> disatuin, ditumpuk gini, disatuin terus diikat pakai tali Rami. rapia, Eh, deh, <laughs> gua nggak tahu nglipet, jadi saya hanya membungkus, dikencangin, terus di putar putar, putar putar, putar putar, ini namanya satu bungkul, satu bung, aduh, ini lagi begina apa disitu sambal kecombrang Sambel kecombrang. Sambel kecombrang. Nah, bahan kecombrang bongkot itu ya eh e, bunga, bongkot. bunga bongkot bunga bongkot ya coba oh. maksudnya di rajang oh ya mau oh. maaf ya kalau lama enak ya nggak se iya, wongi wongi banget kalau ini, nah, ini nggak dipakai. udah agak keras ya. Oh, oh oke. Okay. Bagian luarnya nggak oh, kepakai. Ya, ya. Murajang gue. Biar kecil-kecil kan bu ya? Ya slice aja gak, oh, oh, ya sudah kalau gitu. kita. Nih kecambahnya. Nih yang ini katanya cabenya kecil-kecil. Pedes. Gitu, pedes banget. Kecil-kecil cabe rawit. Kita coba. Benar eh. cabe rawit. Oh Jadi ini kita mau masukin si entilnya. Mau direbus masukin. ya. tunggu berapa, berapa jam? Berapa lama? Salah. 4 jam. jam. Wow, kita tunggu lama. 4 jam sampai matang. Sekarang kita maka eh masak kecombrang sambal kecombrangnya Ditumis semua, setiap <Susuk> kabur mas <Susuk> yang pasti kabur pas abaya masuk sih. <Susuk> Tunggu sampai layu ya, Bu. Sekarang lagi ditumis dulu bawang-bawangnya, habis bawang, habis bawang. bawang apa? cabenya ya, oh, terakhir sih terasi, terasi, terasi, terasi, guys guys terasi, udah <tip> nih ya <Bu>? udah <tip> udah layu? udah udah layu Kita masukin kabur, terasi, <tip> <ayam. tip> <Kagak. tip> <tip> Ibunya aja mundur terasi, terasi, terasi, terasi, terasi, terasi, Terasi. terasi kita masukin, terasi sama garam. garam. Nah, sekarang baru kita the start of the dish. Caca, eh, kayak cobra, mak-mak, <laughs> ogah <laughs> gak joy kan kalau di cooking joke, kagak ada begini. <laughs> Uduh, wangi-nya, wangi-nya eduen. Kok enggak ada? Mau gantian, nah. Mau gantian ya, Nak? Pakai shift chef-chefan kalau di sini. Oh, <laughs> udah selesai ya, sambelnya Mari kita makan. Ini nih nih nih mantep Oh, Jadi sekarang kita mau lihat entilnya udah dimasak 4 jam tadi itu. moga moga enggak jatuh. Nah, tuh. nah ini entilnya udah mateng tadi Makan. udah dimasak empat jaman gitu deh hasilnya yuk Ooh, yeah. hasilnya oh, bagus kayak gini ternyata kita bisa bikin mau bisa besok jualin ini <laughs> open po open po entil <laughs> makanya ini pakai kayak ini daun pakis ini pakai kacang kacang sama kelapa kayaknya sama sambel kan nih sambelnya Gak ada sambal, gak nikmat katanya. Oke. Yaudah. Mari makan. sama makan. Kalau omongannya pedas nih, cabai lebih pedas. <laughs>